Untuk pagi hari ini sebenarnya kita mau sharing-sharing aja, terus diskusi juga terkait sebenarnya apa aja sih yang dikerjain sama UXR gitu di dalam company gitu. Kenapa sih kita mau bahas ini ya? Sebenarnya banyak banget di luar sana artikel mengenai apa aja sih yang dilakukan sama UXR gitu. Nah di sini aku pribadi itu pengen sharing aja sih sebagai UXR, aku sebenarnya ngapain aja setiap harinya gitu. Jadi melihat dari experience aku aja gitu, dan juga ada beberapa artikel yang emang relate dengan kebiasaan UXR lainnya gitu. Nah aku juga sempat nanya-nanya ke teman-teman yang lain juga gitu, dan melihat juga keseharian mereka kayak gimana. Nah, untuk uh, selanjutnya agendanya itu kita bakal uh, ngebahas tentang uh, seperti yang udah di tema sebelumnya ya. Uh, workflow-nya kayak gimana, UXR, day, uh, day to day-nya aktivitas mereka tuh kayak gimana, terus uh, sebenarnya aktivitas uh, apa ya UX dalam membuat produk tuh eh project tuh kayak gimana sih tahapannya gitu terus uh, apa ya, proses model desain researcher tuh kayak gimana karena kan sebenarnya uh, ada di beberapa company gitu uh, emang fokus ke uh, desain untuk researchernya gitu apalagi UX researcher tuh kebanyakan uh, mereka memang riset-riset tentang desain gitu dibanding uh, behavioral, fundamental gitu